Pengantar Surat Nabi Yeremia atau Baru 6 Surat Nabi Yeremia kita miliki dalam bahasa Yunani saja. Menurut ayat pembukaan, surat ini ditulis oleh Nabi Yeremia pada saat orang Yahudi akan berangkat ke pembuangan. Isinya terutama untuk mengutuk penyembahan berhala. Isinya antara lain, berhala-berhala tidak berdaya, dan Menyembah berhala adalah perbuatan yang bodoh.